Halo Sobat AM, semua orang pasti tahu rice cooker dong. Pemasak nasi yang setiap hari dipergunakan dan sangat membantu kegiatan sehari-hari. Di balik kesuksesan alat ini ada sejarah panjang yang cukup menarik untuk Sobat Ketahui. Dari sejarah ditemukan sampai dengan menjadi kebutuhan setiap rumah tangga, bahkan restoran di seluruh dunia. Jangan kemana-mana ya, yuk kita simak sejarah alat yang satu ini. Penanak nasi elektrik atau rice cooker adalah alat elektronik yang ditemukan oleh Jepang pada abad pertengahan. Alat ini dapat digunakan antara lain untuk menanak nasi, mengukus, dan merebus sayuran. Perangkat elektronik ini terdiri dari sumber panas, mangkuk panas, dan termostat. Termostat dapat mengukur suhu mangkuk, memasak, dan mengendalikan panas. Namun, terdapat sejarah panjang di balik munculnya rice cooker. Alat ini dirancang dan disempurnakan oleh beberapa perusahaan teknologi ternama di Jepang dalam waktu puluhan tahun. Dulu orang Jepang masak nasi pakai panci. Selama berabad-abad sebelum muncul rice cooker, orang Jepang biasa memasak nasi menggunakan kamado. Kamado adalah sebuah kompor besar dengan perapian yang terletak di bawahnya. Kemudian, panci yang berisi beras dan air diletakkan di atas kamado tersebut. Pada waktu itu, memasak nasi adalah tugas yang cukup berat. Seseorang harus memantau api yang menyala. Ada aturan panas yang tepat dalam memasak nasi. Mulai dari api kecil, kemudian api sedang, lalu kecilkan kembali saat muncul gelembung di dalam panci. Toshiba produksi model rice cooker yang lebih sempurna. Pada 1956, Toshiba Electric Corporation menyempurnakan rice cooker tersebut secara signifikan. Saat itu, Toshiba membuat produk rice cooker dengan tombol mati otomatis begitu nasi yang di dalamnya sudah matang. Inovasi tersebut membuat rice cooker bekerja lebih aman dibandingkan dengan model tanpa tombol turn off. Seiring berjalannya waktu, alat ini kemudian menembus pasar dunia dan dilengkapi berbagai fungsi. Alat yang semula hanya bisa memasak nasi, kemudian dilengkapi dengan berbagai fungsi. Di antaranya menghangatkan nasi dan sayur mayur, serta mengukus dan membuat bubur. Sumber tenaga listrik Rice Cooker juga makin dibuat lebih hemat. Persaingan sengit Toshiba dengan Matsushita Electric. Keberhasilan Toshiba membuat Rice Cooker tersebut memicu persaingan sengit dengan Matsushita Electric. Pada 1956, akhirnya Matsushita Electric atau yang saat ini dikenal dengan Panasonic merilis Rice Cooker EC36. Rice Cooker tersebut terdiri dari hanya satu panci, menggunakan sedikit logam, dan menghasilkan perangkat yang lebih murah. Kemudian pada 1959, Sakamoto, seorang kepala divisi penanak nasi di Matsushita Electric bekerja sama dengan William Mong, distributor produk Matsushita yang berbasis di Hong Kong. Dengan memodifikasi penanak nasi untuk konsumen Hong Kong, Matsushita belajar menyesuaikan penanak nasi dengan selera internasional. Akhirnya, rice cooker tersebut menyebar ke Asia, Timur Tengah, dan diaspora Asia di seluruh dunia. Itu tadi sejarah dari rice cooker yang kita pergunakan setiap hari dalam membantu aktivitas dapur kita. Tetap dukung channel ini biar kita lebih semangat lagi membuat video yang bermanfaat. Semoga bermanfaat ya sobat. Tetap semangat.